Desolate hole terletak di sudut barat daya Daosek. Selusin di atas puncak raksasa yang menyentuh langit. Membentuk lingkaran. Di atas puncak raksasa ini, aliran air terjun seperti perak mengalir turun. Suara gemuruh keras memantul di seluruh domain. Di atas puncak besar ini, orang bisa melihat banyak aula besar. Sementara itu, tak terhitung jumlah figur seperti semut ketika mereka melintasinya. Itu merilis suasana yang bersemangat dan sejahtera. Di sekeliling puncak-puncak besar ini, ada sebuah sungai sepanjang beberapa ribu mil yang melintasinya. Itu tampak seperti sungai di surga. Ketika seseorang mendekati itu, orang benar-benar bisa menyadari bahwa sungai yang sangat besar ini sebenarnya terbentuk dari nirvana ki. Sungai Pil Asli Sumber daya sekte super ini jelas tidak kalah banyak dengan sekte-sekte kuno itu. Ketika Lindong melihat sungai Pil yang melayang-layang, itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Segera, dia diam-diam senang dengan itu. Dia sebelumnya mengalami manfaat dari berkultivasi di sungai Pil. Namun, karena keterbatasan waktu di Ancient Battlefield, dia tidak bisa berlama-lama dan dia hanya menikmatinya sebentar sebelum pergi dengan menyesal. Karena itu, ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada Pil River di Desolate Hall, Hatinya secara alami dipenuhi dengan sukacita. Di Desolate Hall, ada 3.000 murid dan 300 murid langsung. Mereka semua adalah anggota luar biasa yang telah melalui tes paling ketat. Di pinggiran, ada puluhan ribu murid cabang. Jika mereka bisa lulus tes, mereka selalu dapat menjadi murid penuh dari Aula Desolate. Berdiri di samping Lindong, Wu Dao menunjuk beberapa lusin puncak besar. Ada nada bangga pada nada bicaranya, 300 murid langsung, 3.000 murid, puluhan ribu murid cabang. Ketika Lindung mendengar angka-angka itu, dia langsung terkejut. Dia jelas menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung sekte super, menurut aturan perang seratus kekaisaran, seseorang harus melangkah ke peringkat emas Nirvana. Namun, sekarang, hanya jumlah murid langsung dari Desolate Hall, sudah mencapai 300. 300 dari mereka jelas-jelas elit dan mereka harus jenius top seperti Lanying dan sisanya. Bahkan setelah menambahkan bersama-sama jumlah anggota peringkat emas Nirvana dalam Perang 100 Kekaisaran saat ini, ada kurang dari setengah dari jumlah ini. Berdasarkan ini, sepertinya kerajaan super ini benar-benar memiliki banyak jalan lain untuk merekrut anggota. Lindung tidak menanyakan tentang tiga ruang lainnya. Namun, hanya dengan ukuran kasar. Ia dapat menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti melebihi Desolate Hall. Sepertinya kekuatan total dari Dao Sekte benar-benar menakutkan. Ini juga memungkinkan Lindung untuk menyaksikan dengan jelas teror dari Sekte Super. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, di wilayah Swan Timur bagaimana mungkin setiap kekaisaran bersaing dengan binatang buas seperti itu? Dengan para murid yang menakutkan ini sebagai sebuah yayasan. Sekte seseorang pasti akan menjadi kuat. Lindong, berdasarkan kinerja kamu, kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Namun, ada sesuatu yang orang tua ini harus sebutkan. Bahkan di Aula Desolate, kamu akan menghadapi persaingan yang ketat. Karena itu, jika kamu ingin menikmati perawatan istimewa, kamu harus membuktikan diri. Selain itu, kamu akan segera diganti. Ekspresi Wu serius saat dia menatap lindung dan berkata, kompetisi jenis ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kita. Karena itu, kita tidak akan dengan mudah ikut campur dalam pertikaian antar murid. Jika kamu ingin terus menikmati hak istimewa kamu, satu-satunya yang kamu butuhkan adalah kemampuan untuk menegaskan hak kamu. Petik dua. Kamu adalah juara saat Perang 100 Kekaisaran dan kamu telah merekrut banyak murid untuk Dao Sek kami. Kami secara alami harus menghargai kamu untuk itu. Namun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini? Masih akan bergantung pada kemampuan kamu sendiri. Apa imbalannya? Lindong tersenyum saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil Riverhead Immersion, udahau tersenyum lembut sambil menunjuk ke sungai pil yang besar itu, dan dengan santai berkata, "Di daerah pedalaman sungai pil." Akan ada beberapa nirvana ki yang sangat murni yang dihasilkan setiap tahun. Kami menyebutnya sebagai nirvana golden ki. Hal-hal itu sangat bermanfaat bagi praktisi panggung nirvana. Petik 2. Pada saat itu, ketua Aula dan aku secara pribadi akan memanipulasi nirvana golden ki untuk meredam tubuh kamu dan kekuatan yuan internal kamu. Jika kamu bisa mengatasinya, kekuatan kamu pasti akan melonjak. Petik 2. Kedengarannya bagus. Mata Lindong dengan lembut menyala. Sesuatu yang membutuhkan upaya gabungan dari kedua Aula Master harus cukup bagus. Tentu saja, Nirvana Golden Key ini awalnya diperuntukkan bagi murid utama Desolate Hall. Jika bukan karena fakta bahwa kamu telah melakukan layanan jasa besar, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Wu memutar matanya ke arah Lindong dan berkata, Siapa murid terkuat di Desolate Hall sekarang? Lindong dengan lembut tersenyum dan bertanya, Keempat murid langsung senior, mereka semua berada pada tahap tujuh yuan nirvana dan mereka bukan penurut. Dengan tangannya di belakang, Wu Dao dengan sadis menggoda. Tujuh yuan nirvana panggungnya, mata lindung mengeras dengan lembut. Segera, dia perlahan menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata dengan lembut. Mereka memang kuat. Namun, tidak sulit untuk menyalip mereka. Dengan kekuatan lindung saat ini, dia bisa bertarung secara merata dengan enam ahli panggung Yuan Nirvana. Oleh karena itu, jika dia terus membaik, dia kemungkinan besar bisa bersaing dengan seorang ahli tahap tujuh Nirvana Yuan. Saat ini, dia baru saja memasuki Aula Desolate. Karena itu, dia harus punya waktu untuk perlahan-lahan mengejar ketinggalan dengan para senior itu. Ketika dia melihat wajah tersenyum Lindong, Wu Dao diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan lindung selama Ancient Battlefield. Bagi seorang pria muda dari kekaisaran peringkat rendah untuk menonjol di medan perang, sudah merupakan keajaiban dengan sendirinya. Jika kamu ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari kitab suci sunyi-sunyah yang besar, kamu harus mengalahkan mereka. Namun, itu untuk nanti. Petik 2. Berkenaan dengan Pil Riverhead Immersion yang kami janjikan hanya ada beberapa individu langka di Desolate Hall yang telah menikmati perawatan ini. Karena kamu hanya seorang murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tidak puas. Sehubungan dengan masalah ini, kamu akan mengandalkan kemampuan kamu sendiri. Kami tidak akan campur tangan. Wu Dao berkata dengan santai. Dipahami, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia mengangguk. Selain itu, apa yang akan dilakukan oleh dua temanmu yang lain? Matahu Dao tiba-tiba berbalik ke arah Little Marten dan Little Flame sebelum dia bertanya. Dia jelas menyadari identitas mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa Marten kecil tidak akan bergabung dengan Dao Sekte. Dalam waktu dua hari, aku akan pergi bersama dengan Little Flame, kata Little Marten dengan santai. Berangkat. Ketika Lindung mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Jangan khawatir. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat menguntungkan baginya. Yang terbaik baginya adalah berlatih di sana. Martin kecil tersenyum ketika berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua berkata bahwa aku akan dapat berkembang dengan cepat di tempat itu. Biarkan aku mengikutinya dulu. Jika kamu menghadapi masalah, gunakan Roh Yuan untuk mengirim pesan ke saudara kedua. Kami akan segera datang. Flame kecil menggaruk kepalanya sementara dia menyeringai. Jangan khawatir. Dengan aku di sekitar. Tidak ada yang akan terjadi. Martin kecil tersenyum pada Lindong. Ketika dia melihat situasinya. Lindong ragu-ragu sejenak. Segera. Ia memilih untuk tidak memikirkan masalah ini. Alasan mengapa Little Martin memilih untuk mengikuti Lindong adalah karena dia mengkhawatirkannya. Sekarang dia telah bergabung dengan Dao Sekte. Selama tidak ada kecelakaan terjadi, dia harus berada di tangan yang aman. Dalam hal itu, Martin kecil bisa menikmati lebih banyak kebebasan. Selanjutnya, Lindong tahu bahwa Martin kecil memiliki banyak rahasia karena yang terakhir tidak ingin memberitahunya. Dia tidak ingin bertanya juga padanya. Saat ini, dia masih belum cukup kuat. Karena itu, pengetahuan Little Martin tidak banyak berguna baginya. Baiklah. Kita telah mencapai aula desolate. Kamu semua akan mengambil sisa hari untuk memulihkan diri. Besok, kita akan menuju panggung Pil River. Pada saat itu, kami akan melakukan Pil River Head Immersion untuk kamu. Wu memimpin kerumunan ke sebuah gunung besar. Dengan lambaian lengannya, beberapa murid segera melompat maju. Setelah itu, dia memandang lindung dan sisanya sebelum dia berbicara. Iya nih. Ketika mereka mendengar kata-katanya, orang banyak menanggapi dengan hormat. Udao mengangguk dengan lembut. Segera, senyum muncul di wajahnya. Selain itu, selamat telah menjadi murid resmi Aula Desolate. Ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi syukur muncul di wajah Liu Bai dan yang lainnya. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, mereka akhirnya menjadi murid Sekte Super. Sama seperti tempat di mana Lindong dan yang lainnya mencapai. Di sisi timur Daosek, ada juga gunung yang menjulang tinggi. Suasana di sini sebenarnya lebih megah daripada Desolate Hall. Ini adalah tempat Sky Hall berada. Di langit di atas Sky Hall, ada juga Sungai Pil yang melayang. Selain itu, Sungai Pil ini lebih besar dari yang ada di Desolate Hall. Sekilas. Kamu tidak bisa melihat ujungnya dan hanya bisa merasakan nirvanaki yang kaya dan kuat melayang keluar dari sungai. Bahkan menyebabkan sekelilingnya melengkung. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat beberapa platform mengambang di atas sungai Pil. Duduk di atas peron. Ada beberapa murid yang berlatih dengan tenang. Aliran getaran kuat terus muncul dari dalam tubuh mereka. Sebagian besar platform ini tersebar di sekitar sungai Pil. Meskipun demikian. Biasanya, semakin dekat ke pusat sungai Pil, semakin sedikit platform di sana. Sementara itu, jumlah murid yang duduk di atas juga menurun. Swoosh! Suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar di atas sungai Pil. Samar-samar! Itu disertai dengan suara instrumen yang tajam, yang terdengar seperti teh. Suara itu menyebabkan beberapa murid membuka mata mereka untuk menatap sosok memikat yang melewati cakrawala. Sementara itu, mereka sepertinya mabuk oleh suara itu. Sosok memikat di langit tidak peduli tentang pandangan mereka saat dia langsung menuju ke tempat terdalam di sungai Pil. Akhirnya, dia mendarat di atas platform terakhir. Ketika sosok memikat itu mendarat, gaun merahnya berayun. Sebenarnya itu adalah Ying Huan Huan, yang sebelumnya bertengkar dengan Lindong. Ketika dia mendarat di platform itu, dia segera melihat ke depan. Di ujung platform itu, seorang wanita duduk dengan tenang. Sementara itu, Nirvanaki yang kaya dan kuat berputar di sekitarnya. Wanita itu mengenakan jubah upacara hitam dan dia memiliki tubuh langsing. Rambut hijau lembutnya diikat dengan rendah hijau dan ujungnya agak melengkung di sudut yang tajam. Tangannya diletakkan di atas lututnya dan ada segel di jari gioknya. Di atas hensilnya, sebuah longsword hijau ditempatkan di antara dua segel. Sementara aura pedang samar perlahan muncul, ini sebenarnya dengan paksa membelah Nirvana Ki sekitarnya. Kak, ketika Ying Huan Huan melihat wanita itu mengenakan jubah upacara hitam, dia tanpa sadar mencibir mulut mungilnya. Wanita di depannya sebenarnya adalah anggota generasi muda nomor satu di Dao kakak perempuan Sky Hall, Ying Xiao Xiao. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya.